pagi guys pagi-pagi semangat pagi posisi lagi ada di bandara Haneda Haneda International Airport ya di Tokyo ini jadi ceritanya gini Jadi semalam tuh Bu Mil Bu Mil ya ibu Hamil siaco istriku ini ngidam terus dari malam udah dari kemarin sih udah seharian tuh ngidam terus ngidam makan ramen ya udah karena hari ini libur jadi mau langsung aku ajakin makan ramen di Kota penghasil ramen terbaik cocok lagi ngurusin tiketnya. Ya, ini ya, namanya sayang istri gitu kan? Gimana sayang? Ada tiketnya, hmm, tiketnya ada. Oh, masih ada ya? Jam jam berapa? Jam berapa? Tapi jam berapa. pasti macet, jadi cepet kerugiku yuk. Oh, ya. bukan kan? Itu ini first class Mana Orang kita cuma domestik doang, gak usah oh, itu. Uh. Aku kehilangan di sini, bukan itu. First class, saya oh iya. kita mau di sana. Oh iya, bentar. Ini rame banget, ini sumpah. Oke, oke, oke, oke, paham. Eh, oh, dan rame banget, sayang. Ya, rame rame, rame banget. banget ini, guys. Ini tanda, Bu Mil, guys. Tanda ini nih keberuntungan, ini tandanya. Gara-gara ini, uh, uh. Iya. jadi kawainya bilang, eh datang ke sini gitu Diutamain ya yeah. jadinya ya Jadi prioritas Prioritas, bener-bener yeah. prioritas Iya, yeah. jadi kita nggak usah tunggu-tunggu lama Padahal orang ramai banget di belakang rami itu Ramai banget ya uh. Banyak itu sama anak-anak kan? -anak, iya mama, sih, mama, mama. Uh. <laughs> yang diutamain kan, prioritas <laughs> Iya, iya Dan aku juga <laughs> bisa ikut Nggak <laughs> <laughs> usah <laughs> antri guys, seriusan Ikut aja enak ya jalan-jalan kemana-mana kalau sama Bu Mio di Jepang tuh diprioritaskan enak-enak <laughs> kalau gitu kita bikin anak yang banyak aja ya supaya jadi prioritas terus, enak, enak. terus enak, enak. Bu Mio di mana-mana makan terus ya di sini mewah kan? iya tuh terusin ya, terus ini, ya. Terus dikasih makan juga ya iya. Terus dikasih cemilan juga nih Bu Mil nih Ini servisnya luar biasa ini oh. Jatuh sayang oh, jatuh. Oh, jatuh Bukan ini hadiah buat dede bukan ini present ya. buat ini ya ibu hamil ya. Cuman cuman taruh aja ya. Ada yang lupa mungkin? Iya tinggalin. Kalau ini baru beneran ya. <laughs> <laughs> ini nggak orang ketinggalan kan? enggak Ini kita yang beli. Oh kita beli. Yeah. Like ibu hamil dimana mama makan terus. Oh, no. Perutnya tapi Udah kelihatan sih, hmm. makan mulu ya kamu ya, gimana-mana hmm. makan terus harus ngemil terus Bu Mio, Bu Mio Guys, ini posisi udah di nyampe di bandara tujuan kita, dan kita nggak sendiri ya. Kita selalu sama temen. Nenek-nenek. Oh. Selalu sama Big Boy and Wife. Hi. Guys, guys, kita udah nyampe di Fukuoka. Hi. Guys, sebagai informasi, Fukuoka ini adalah... Termasuk kota terbesar di Jepang nomor 3 ya Setelah Tokyo, Osaka, dan Fukuoka Makanya kota Fukuoka ini besar dan udah maju guys Jadi wajar kalau kita bilang Ini jalan-jalannya bersih Terus transportasinya udah bagus Ada bus, ada kereta, ada sepeda juga ya Guys, kita lagi ada di Tenjin Ini pagi-pagi nih tokonya bener-bener udah pada ngantri loh ini Sayang, lihat saya belum apa-apa tuh orang ya, ramai banget Antri gitu ya, Jadi kita juga bikin jalan yuk Bukan guys, ini artinya Ramen ini benar-benar terkenal dan Pokoknya maknyus lah Sebelum buka kan? Sebelum buka aja orang udah ngantri Maka capek-capek dari Tokyo ke sini cuma buat ini Makan ramen ini doang Pokoknya oh. kamu harus harus josh sih ya. ini orangnya ada kurang lebih 15.000an orang nih lagi ngantri. ngomong-ngomong lima <laughs> orang di sini, huh? di sini huh? lebih hangat daripada Tokyo. iya dong. iya kan? kau uh -huh. merasakan? iya aku ngerasa sih hangat. soalnya hangat. hati kamu dekat sama aku. <sul> Kita harus berpisah sayang. Nih ya, aku berpisah ya. Berpisah. Hmm. We have to separate yet. Ya. Oke. Hai. Iku. Yo. Eh, udah datang nih. telur kimas maklum bu mil lagi iya jamuasi mm. enak banget enak ini, ini minyak ini ya kecil mm. banget ya tipis-tipis banget minyak enak sih terus ada ini jamur kuping telur Hmm. Hmm. Ya kan untung kita bisa sampai cepat kan? daripada kemarin hujan makan ramen gak jelas mending ini lebih jelas walaupun bener perjuangan jauh-jauh dari Tokyo Joss banget coba jamur kuping ini namanya jamur kuping kan yang paling penting itu istri tercintaku ini puas puas nggak? Hmm. puas ya. aku oh, juga coba deh. ini. kamu maksudnya kebanyakan saya asin banget. Oh, ini sama supnya. Iya sama sup Tapi benar enak sih. Seperti sup. Keluar dari mana sih ini? mana tadi? Iya, maksudnya lebih enak. Hmm bumbunya itu makin enak kalau nggak tau banyak itu kuramen hmm. hmm. ada di buka kalau hmm. ada pertempanan kita makan hmm. lagi ya siap tapi ini yang terbaik kok iya. dari yang terbaik tapi cuma itu selera loh ya balik lagi sih namanya makanan <laughs> ada orang yang suka <laughs> dan enggak? emang hmm. hmm. mie hmm. yang kamu masak hmm. atau ini yang mana lebih enak pasti inilah tapi yang kamu masak itu pakai cinta tergantung orang yang makannya kalau ini gratis saja pasti ini yang lebih enak hmm. belum habisin dulu ini tunggu habisin dulu ini enak terima kasih habis Enak banget. Ah, ya? oh, tapi Big Boy masih santai aja, pelan-pelan. Yeah. Apa, ya? apa Dia makan gyoza Gyoza ya? Uh -huh. Oh, dumpling wani. ya. Oh, enak banget sayang. Enak banget ya. Uh. Asli enak banget, jos mantep. Panas-panas ah. <laughs> orang sampai nunggu kayak gitu loh, Tau ah, nggak oh, percaya atau so. di sini? Oh, orang masih nunggu sampai di sana. Soalnya nunggu... siang-siang kan sekarang. Iya, nungguin Big Boy makan lama banget ya. betul <laughs> ya. <laughs> aku makan, konsentrasinya kan. anak ngidam kacau banget, sini, Ngidam, ngidam. Baik juga, suka-suka. Jadi nggak semua malu gitu kan? Okay. Ngidam yang ngidam ramen coba. Makan eh cepat kan? Iya sih. Tapi yang um, kalau makanan yang lain hmm. aku nggak makan kan? Namanya orang ngidam ya kalau <laughs> kalau ngidam kan pasti cuma mau makan ramen yang ini dia okay. mau aja. Enak banget. Hmm. Ya udah Pak, begitu ternyata ya guys ya. Tapi bukan makanan yang biasa ya. Iya. Ini Iya. Uh, top tuh itu kan karena aku. Soalnya kemarin dia cuma bilang mau makan ramen doang, hujan-hujan gitu. Ngidam ramen, ngidam ramen. Hmm. Orang lagi kerja ngidam ramen. Mama, bayinya mau makan. Ya oh, bukan kamu. Pinter banget ya, ada kayak serius ngomongnya pinter banget Ini. ya. Ya. Yeah. Pinter banget ya. Iya <laughs> yeah, juga. Lah. Dia nggak apa-apa sih. Ah, gitu. uh, demi istri, ya kan. Apa sih? Sudah finish it. No way. No way. No way? Really? Sih, only one gyoza. Only only one gyoza? Only. Oh, one Then... Ya, nunggu sambal. Oh. Ya udah karena semuanya udah pada kenyang juga. Ramen. The kan ya. Iya puas. Okay. Sampai sini dulu ya kita pulang. Oke. Okay? Okay, pulang. Oke. Okay, let's go home. Let's go Tokyo. Tokyo. Tokyo. Huh. Thanks for watching Always Be Smart dan bye bye. bye. bye.